Hi guys, welcome back to our channel Cc Enjoy di Bali and buat teman-teman yang baru di sini, welcome in nice to meet you. Dan pada video kali ini I'm so excited untuk nge review satu lagi produk dari Scarlet Whitening yang terbaru. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video review aku sebelumnya, kalian bisa klik description box bawah, karena aku udah mencantumkan link dari video-video review aku dari produk Scarlett, dari produk Scarlett Whitening, mulai dari body care, face care, dan varian-varian yang ada di Scarlett Whitening ini. Kalian ngikutin Scarlet Whitening, pasti pada tahu kan produk apa yang baru aja dirilis oleh Scarlet Whitening. Kali ini aku mau nge-review khusus satu paket dari Brightly produk Scarlet Whitening dan juga produk terbarunya, yaitu Brightly Essence Toner. Tada! Aku dapat this cute box package yang empuk banget, guys! Kalian lihat, nah di depannya itu ada kayak quotes gitu tentang self care is not expenses it's an investment kalau kalian lihat di depan boxnya itu ada tampilan dari produk apa aja yang ada di dalam box ini terus di bawahnya ada quotes terus di belakangnya ada ingredients dari setiap produk-produk yang ada terus nah di sini kalian bisa lihat Open me and let's stitch your skin Mari kita buka guys Jadi um, package box dari Scarlett Whitening ini lengkap untuk face care yang brightly Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan jenis kulit kalian Dan untuk kulit yang lebih bercerawat Kalian bisa milih produk yang acne Sementara untuk kalian berkulit normal Dan juga yang tidak terlalu bercerawat Bisa menggunakan produk yang Brightly Package Box ini Sekarang kita mau lihat apa aja isi di dalam uh, Package Box karet Whitening yang Brightly ini tapi kalau kita lihat di depan itu sudah ada ya guys Jadi di, di dalamnya itu ada facial wash Ada Brightly Essence Toner yang paling terbaru Terus ada serum Ada day cream dan juga night cream Mari kita buka guys Nah di dalam package boxnya ini Pertama-tama kalian bakal dapat This one Kayak card gitu Tulisannya how to use yang Brightly Essence Toner di sini ada gambar produknya, terus juga uh, terus ada ingredients dan juga beberapa manfaat dan fungsi dari setiap produk yang ada di dalam. dan untuk dan untuk melengkapi review aku, dan untuk melengkapi video review kali ini aku bakal review mulai dari facial wash sampai pada step terakhir penggunaan uh, face care dari scarlett whitening ini. yang pertama tentunya ada produk facial wash itu. Yang Brightening Facial Wash dari Scarlett Whitening ini adalah step paling pertama untuk menggunakan serangkaian produk face care dari Scarlett Whitening. So kalian lihat guys, di, dalam, di dalamnya itu ada kayak rose petal, dan ini wangi banget, aromanya rosey. Dan penggunaan dari Brightening Facial Wash ini simple banget Kalian tuangkan secukupnya, lalu usapkan pada wajah Terus bilas dengan air bersih Dan kalian bisa menggunakan ini dua kali sehari Atau menyesuaikan dari kebutuhan wajah kalian And the next step Setelah menggunakan Brightening Facial Wash ini Kalian bisa menggunakan produk terbaru dari Scarlett whitening Yaitu Brightly Essence Toner dan ini aku suka banget guys Setelah menggunakan Brightening Facial wash, kita menggunakan Brightly Essence Toner ini untuk membantu cerahkan kulit dan juga mengencangkan pori-pori dan akan membuat kulit kita bisa lebih halus. Dan cara penggunaannya, kalian bisa menggunakan kapas atau menuangkan langsung pada tangan kalian kemudian diusap-usap, lalu ditap pada wajah. Tunggu sekitar 1-2 menit sampai kulit kita sudah... Sampai mengering pada kulit Lalu kita bisa lanjutkan untuk penggunaan serum Setelah menggunakan Brightly Essence Toner Kalian bisa langsung apply ya, Brightly Ever After Serum kalian bisa menggunakan Bradley Ever After Cream ini ada Bradley Ever After Cream yang Day dan juga Bradley Ever After yang Night jadi kalian bisa menyesuaikan penggunaannya dan tidak perlu khawatir lagi untuk beraktivitas di luar rumah karena Bradley Ever After yang Day ini juga sudah dilengkapi dengan UV Protection jadi kalian nggak usah takut lagi untuk beraktivitas di luar rumah untuk penggunaan Brightly Ever After Cream ini Kalian bisa menyesuaikan Digunakan saat pagi hari atau malam hari Dan ambil secukupnya Lalu usapkan pada kulit wajah Tunggu sampai kulit kita mengering 2-3 menit Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Kalian bisa menggunakan serangkaian produk Dari Vasker Scarlet Wajah ini Secara rutin Mulai dari Brightening Facial Wash Brightly Essence Toner Brightly Ever After Serum Terus Brightly Ever After Cream Day and Night dan kalian akan mendapatkan kulit wajah yang lebih sehat dan lebih cerah Dan kalian tidak perlu khawatir Karena semua produk dari Scarlet Whitening ini Sudah teregistrasi by Beppo, Jadi aman digunakan untuk semua jenis kulit Dan semua produk ini aman digunakan Untuk semua kulit wajah Jadi teman-teman yang sedang mencari Serangkaian produk untuk face care Atau perawatan kulit wajah Kalian bisa langsung mencoba produk dari Scarlet Whitening Dan sesuaikan dengan jenis kulit kalian Kalian bisa apply Scarlet Whitening Produk dari Scarlet Whitening ini untuk perawatan kulit wajah kalian. So guys, kalian bisa langsung kepoin Instagram @scarlet underscore whitening dan kalian bisa lihat di sana produk apa aja yang ada di Scarlet Whitening ini dan varian-varian dari setiap produknya. Kalian bisa pesan melalui DM Instagram atau melalui Shopee atau melalui WhatsApp di nomor yang ini kalian bisa mendapatkan produk Scarlet Whitening hanya dengan Rp75.000 per item, dan itu worth it banget menurut aku, karena produknya juga sudah terregistrasi by Bepoom, teruji merkuri, dan juga menyesuaikan pada tipe-tipe kulit yang ada. Oke okay guys, sekian saja video review kita untuk kali ini, dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih thumbs up and see you on the next video. Bye!